Mohon dijelaskan apa itu Wahabi. Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara sebelah negara apa? Wahabi. Dan benar ya, kalau kita mau lihat ya, Arab Saudi mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa dia pahlawan? Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan pemerintahan kecil, saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad bin bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama, maka berilah Arab, negara Arab Saudi, kemudian disatukan seluruhnya. Makanya, Muhammad bin di mata orang Saudi seperti Tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Artinya, wajar jika mereka berikan, karena pahlawan, bukan cuma sekedar ulama, tapi juga apa? Pahlawan yang dengan jasa dia berilah kerajaan Arab Saudi. Namun, Orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammadullah, kalau salat tidak diikuti.